yang dipangkas sama yang enggak dipangkas bagusan mana bos oke teman-teman kita buktikan ya mana yang lebih bagus ikuti video ini sampai selesai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan petani modern channel sobat Semoga keadaan sobat semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat semua, lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Sebelumnya petani modern mau mengasih info atau berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya membuahkan jambu madu deli hijau dengan baik dan benar. Ikuti video ini sampai selesai Biar nggak gagal paham sebat. Jadi Mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami apa yang ada Di video ini Terima kasih Ikuti selanjutnya Jadi begini teman-teman Bagaimana caranya Membuahkan jambu madu deli jauh Dipangkas sama yang enggak dipangkas daun Lebih bagus yang mana Mungkin sobat di luar sana Banyak yang sudah mencoba Buah jambu saya yang dipangkas Sudah dibubuh sudah dikerat Sudah direwat maksimal, kok gak berbuah Bagaimana bos, mungkin Teman-teman di luar sana banyak yang mengalami itu Jadi ini sekedar info atau pengalaman saya yang sudah saya alami di dunia jambu, Sobat. Jadi ini tanaman jambu saya ini sudah umur 4 tahunan. Dia awalnya begini, teman-teman. Ini bunganya sampai lebat. Kayak ini sebenarnya musim kemarau tapi enggak waktunya musim buah. Tapi alhamdulillah jambu saya ini mampu berbunga dengan lebat. Dengan cara begini Awal mula saya kasih pupuk Kandang Keliling di pokoknya itu Kurang lebih jarak 50 cm Kita gali keliling Terus kita tabur Kotoran kambing yang sudah Terurai teman-teman Jangan kotoran kambing yang masih baru Jadi lama nanti Kalau yang sudah terurai Insya Allah tepat meresap ke pohon-pohon jambu yang kita tanam itu jadi ini terus yang pohon yang ke atas itu kita pangkas biar nggak susah nanti kalau sudah berbunga lebat kita bungkusnya enggak terlalu susah jadi pohonnya itu terlalu pendek terus-terus pemangkasan daun itu pemangkasan ranting air pun kita harus lakukan Pemangkasan daun kita pangkas ujung daunnya itu yang tunas baru biar nggak cepat besar pohonnya itu jadi tetap pendek terus sisain kira-kira tiga -kira lembar atau empat lembar itu saja sudah cukup ranting air yang ke atas ke atas itu kita buang nah ini ini dua minggu sebelumnya saya pangkas semua daunnya ini sudah kering semua ini teman-teman yang di bawah ini enggak usah dibuang ini nanti membusuk sendiri jadi pupuk malah lebih bagus langkah selanjutnya misalkan kita mau memberi obat hama Tingkat perlu yang dosis tinggi teman-teman, yang penting rutin, jadi nggak mengganggu pertumbuhan jambu itu sendiri. Nah, ini tunas yang mudah, ini kita harus buang teman-teman, jadi nutrisi biar maksimal ke buah. Misalkan ada tunas baru, kita harus rajin dua atau tiga hari sekali, kelelahan, cek lihat lakukan juga ini pengerutan di pokok pohon teman-teman ini kira-kira dua -kira senti keliling dikerutin biar stres terus berbunga jangan lupa pengairannya harus maksimal ini dalam dua minggu sekali kita wajib penyiraman maksimal ini Buahnya lebat teman-teman. Terus bunganya itu kayak begini. Ini kalau satu ranting ini kalau dipelihara semua. Ini enggak mampu ini rantingnya bisa patah nanti. Ini kalau sudah besar semua kalau dipelihara semua. Bisa dua kilo lebih teman-teman. Jadi kita harus buang bunganya. Kita sisain Tiga atau empat biji saja sudah. Kalau yang sudah begini, ini sudah waktunya bungkus teman-teman. Kita buang dulu serabutnya ini, baru kita lakukan pembungkusan biar enggak kena hama. Nah, ini, ini rangkring ke bawah, ini bisa besar nanti. Misalkan ada yang begini, ini tiga tangkai Isinya satu, dua, tiga, ini sembilan teman-teman Jadi ini nanti kalau sudah agak besar Kita wajib buang Kita pelihara satu atau Dua gitu, satu titik itu Jadi satu ranting itu enggak terlalu banyak Kalau sekarang dibuang saya yang satu, satu, satu takonya masih ada yang mau rontok. Kita nunggu dulu, biar agak besar sedikit. Ada kadang ada yang di ranting itu kan tumbuh bunga yang ke atas. Teman-teman, kalau yang ke atas itu lebih bagus dibuang. saja Kita cari yang arah ke bawah. Terus misalkan ada ranting yang bunganya penuh, batangnya agak kecil, kita lakukan pengikatan sama ranting yang di atasnya teman-teman. Jadi kita ikat sama ranting yang di atasnya biar enggak patah. Kita merawat lama kalau misalkan sudah besar terus patah, kita kan kecewa juga. Eh, harus kita teliti Rajin, tekun Kita cari mana yang harus diikat Mana yang enggak Terus mana yang harus dibuang Mana yang harus dipangkas Misalkan ada daun-daun yang lebih Ada yang sudah rusak Kita buang saja Misalkan kita ke pohon yang lain Oh ini tumbuh tunas baru Buang Jangan nunggu besok-besok Kapan kita sempat ada waktu Buang tunas baru Jadi kita ngerawat itu Menyatu hati sama Pohon itu teman Kita sayang sama pohon Otomatis pohon pun nanti Tumbuhnya bagus, buahnya pun Besar-besar Kita senang, kita puas Ini banyak ranting Apa? Maksudnya Tunas air yang baru Kita buang Pelan-pelan, jangan sampai bunganya ikut patah teman kita pelan-pelan buang ini tunas muda ini buang habis jadi nutrisi bisa maksimal ke buahnya itu sendiri sudah paham apa belum bos misalkan belum paham sobat bisa komen di kolom komentar Insya Allah apa yang menjadi keluarnya kita bisa bahas bareng-bareng Terus kira-kira pohon yang sudah dipangkas sama yang belum dipangkas itu Buahnya bagus mana Pak? Ya, sering ada teman-teman tanya begitu Ya semuanya sebenarnya bisa berbuah Cuman otomatis yang dipangkas sama yang nggak dipangkas Sudah dipastikan bagus yang dipangkas Nutrisi yang di bawah pohonnya, unsur hara yang di tanah itu, kan gak ke makan yang daun-daun yang rusak itu. Kalau gak dibuang, kalau daun gak dibuang yang jelek-jelek, sia-sia. Kalau yang dipangkas, sudah dipastikan nutrisinya masuk ke buah itu. Itu pengalaman selama kurang lebih lima tahun saya pelihara jambu ini sudah bermakai berbagai macam cara teman-teman ikut di, kita lihat channel yang lain yang begini-begini ternyata ada yang benar ada yang enggak teman-teman jadi saya memberikan tip ini pengalaman saya sendiri enggak ngikut sana-sini jadi ya saya coba satu nggak berhasil Coba lagi nah, Ternyata Alhamdulillah sekarang Sudah Berhasil teman-teman Intinya kita harus Rajin Tekun nah, Kita harus tahu mana yang kira-kira Buah ini mana yang harus dibuang Mana yang harus dipelihara Nah ini misalkan ada Ranting ke samping Bunga ke samping Tumbuh banyak ini kalau dipelihara semua otomatis sia-sia besar pun nanti patah. Kita cukup pelihara empat biji saja kayak begini. insyaallah ini nanti kalau sudah besar nggak patah. Kita bungkusnya pun lebih mudah. Kalau kurang paham nanti bisa komen bos. Terus ini contoh yang enggak saya pangkas teman-teman saya biarin. cuman pupuknya dosisnya kasih sama ternyata hasilnya tetap lebih bagus yang dipangkas ranting air ujung daun ataupun ini cabang-cabang yang kecil-kecil ini saya biarkan ternyata berbuah juga Cuman ini kendalanya bungkusnya susah. Terus sarang semut juga teman-teman. Kita mau nyemprot pun susah. Tapi kalau dipangkas, dibuang daunnya sisain tiga, empat. Insya Allah sudah bagus, sudah cukup untuk pembesaran buah itu sendiri. Ya, ini yang ujung daunnya saya buang. Lebih bersih, lebih rapi, kita ngerawatnya pun mudah. Mudah-mudahan teman yang Sehobi, sehati Dengan kami Bisa memahami Semua mudah-mudahan saling membantu Kita berbagi pengalaman Tentang dunia pertanian Khususnya jambu madu Ataupun jambu air Jadi misalkan ada kekurangan Mohon maaf Dan Dan Tolong diberi masukan biar lebih maju dan lebih berkembang. Jangan lupa subscribe dulu, teman-teman. Kalau Anda yang suka, bisa komen di bawah. Kalau yang enggak suka, ya enggak apa-apa, tinggalkan saja. Insya Allah, dengan kita rajin, tekun, dan teliti. Apa yang kita tanam pasti menuai hasil. Jangan sekali gagal kapok, jangan sekali mencoba terus. Ah, gagal malas, jangan pernah ada kata begitu. Jadi intinya, kita harus teliti, rajin, tekun, dan semangat. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.